Om Swastiastu, Selamat sore masyarakat Bali yang saya cintai dan saya banggakan sore hari ini saya menyampaikan informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 dan juga tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali bersama Satgas untuk memuatkan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Untuk kasusnya dapat saya informasikan sebagai berikut Sampai hari ini jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan adalah 155 orang Artinya hari ini ada penambahan pasien dalam pengawasan sebanyak 9 orang dibandingkan kemarin Sembilan orang ini terdiri dari dua orang WNA dan tujuh orang WNI. Dari 155 pasien dalam pengawasan yang saya sebutkan tadi, telah dilakukan uji sampel swab dan telah keluar sebanyak 116 orang. Hasilnya adalah 97 orang dinyatakan negatif dan 19 orang positif kemarin saya sudah sampaikan jumlah kasus positif adalah 19 orang hari ini 19 orang artinya tidak ada penambahan dari 19 orang kasus yang positif ini empat orang telah sembuh jadi hari ini empat orang telah sembuh Terdiri dari tiga orang WNI dan satu orang WNA. Karena telah sembuh melalui uji tes dua kali, hasilnya negatif, maka keempat orang ini telah diperkenankan pulang dari rumah sakitnya. Sedangkan yang meninggal masih tetap dua orang. Itu perkembangan kasusnya. Kita semua berharap tidak ada lagi penambahan kasus positif di Bali. Kuncinya adalah kedisiplinan kita semua untuk mengikuti arahan kebijakan pemerintah tentang protokol pencegahan COVID-19 ini. Selanjutnya, saya informasikan kepada seluruh masyarakat Bali bahwa pemerintah provinsi Bali terus menyempurnakan melengkapi dan meningkatkan kebijakan-kebijakan untuk pencegahan COVID-19 ini hari ini dapat saya informasikan bahwa kebijakan itu pada dasarnya ada dua yang pertama adalah upaya memperkecil resiko atau kedatangan risiko dari luar Bali Kemudian yang kedua adalah memperkecil risiko di dalam daerah Bali itu sendiri Kebijakan yang terkait dengan upaya memperkecil risiko yang datangnya dari luar Untuk hari ini diambil beberapa langkah Yang pertama Bapak Gubernur telah bersurat tadi pagi Gubernur telah bersurat kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk mohon agar para pekerja migran asal Bali atau pekerja migran Indonesia yang akan pulang ke Indonesia supaya dilakukan tindakan-tindakan terorganisir di luar negeri atau dari negara asal mereka akan pulang ke Indonesia. Saya ulangi, Bapak Gubernur bersurat kepada Menteri Luar Negeri agar Menteri Luar Negeri menugaskan kepala-kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk melakukan tindakan-tindakan terorganisir terhadap para pekerja migran kita atau warga negara Indonesia yang akan pulang dari luar negeri ke tanah air, termasuk ke Bali. Tindakan terorganisir itu maksudnya adalah melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan, melakukan uji atau tes swab untuk memastikan tidak terinfeksi COVID-19, kemudian melakukan karantina bagi mereka yang memenuhi syarat untuk karantina. Kemudian, hanya yang sehat dan negatif dari COVID-19 ini yang diizinkan pulang ke tanah air, termasuk ke Bali sementara yang positif atau terindikasi terinfeksi COVID-19 agar ditangani terlebih dahulu oleh kantor perwakilan Republik Indonesia kita di luar negeri ini adalah upaya untuk memperkecil datangnya potensi-potensi COVID-19 masuk ke tanah air termasuk ke Bali karena kita memiliki pengalaman bahwa Salah satu atau beberapa orang pekerja migran kita setelah pulang dari luar negeri ternyata di Bali dilakukan tes, kemudian hasilnya positif. Belajar dari pengalaman itu, maka kita memohon kepada Menlu untuk melakukan tindakan terlebih dahulu di tempat asalnya, hanya yang sehat dan negatif yang diizinkan pulang. Surat Bapak Gubernur itu langsung mendapat respon dari Ibu Menteri Luar Negeri. Tadi juga ya suratnya telah kita kirim lewat WhatsApp dan kemudian beliau memberikan respon sangat mendukung Dan bahkan akan segera memulai langkah-langkah itu Sehingga dengan demikian maka ancaman potensi risiko dari luar bisa kita kurangi ya. Ditambah lagi dengan upaya-upaya tambahan yang kita lakukan terhadap para pekerja migran kita atau warga negara kita yang pulang dari luar negeri Meskipun, meskipun mereka telah membawa health certificate, kemudian suhu tubuhnya di bawah 38 derajat Celsius, memperlihatkan kondisi sehat. Tetapi sebagai bagian dari upaya untuk mencegah potensi sekecil apapun, kehadiran COVID-19 ini dari para pekerja migran kita atau dari warga negara kita yang pulang dari luar negeri maka Satgas melakukan tes atau rapid test kepada para pekerja migran kita setelah tiba di Bali ada tes yang kami lakukan di tempat karantina ada juga rapid test yang kami lakukan di bandara nah, setelah melewati rapid test ini kemudian semuanya menyatakan negatif, kondisinya sehat, maka kita berikan surat keterangan untuk selanjutnya melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing secara disiplin. Itu kebijakan pertama untuk mencegah masuknya potensi covid dari luar negeri. Kemudian yang kedua, kita juga harus mencegah masuknya COVID-19 ini dari luar Pulau Bali. Oleh karena itu, maka pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan juga pemerintah daerah setempat mulai kemarin dan bahkan hari ini terus dikuatkan untuk memfilter warga masyarakat yang memasuki Pulau Bali. Harus memiliki tujuan yang jelas, sebagaimana saya katakan kemarin, dan harus dipastikan dalam kondisi sehat dan tidak terinfeksi COVID-19 karena itu di Pelabuhan Gilimanuk di Pelabuhan Baik telah dilakukan pengetatan-pengetatan semakin ketat dan semakin ketat tetapi semuanya adalah kita tempatkan dalam bingkai pencegahan COVID-19 di provinsi Bali jadi itu kebijakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan COVID-19 dari luar pulau Bali kemudian tentu itu tidak cukup oleh karena itu maka harus juga dilakukan tindakan-tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 di Bali sendiri beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah provinsi Bali dioperasionalkan oleh Satgas tentu sudah banyak dari beberapa hari saya umumkan Hari ini kami memperkuat lagi upaya itu Yaitu tadi Satgas sudah bersurat kepada kepala desa atau perbekel dan lurah seluruh Bali Meminta agar pemerintah desa atau pemerintah kelurahan Membuat instruksi kepada semua warga masyarakat desa atau warga masyarakat kelurahan Yang baru pulang dari luar negeri agar melaporkan diri ke kantor desa atau ke kantor kelurahan. Dengan laporan tersebut, maka pemerintah desa, pemerintah kelurahan akan memiliki data yang jelas tentang siapa warganya yang baru pulang dari luar negeri. Data itu kemudian digunakan oleh posko Desa baik oleh pemerintah deska, desa desa adat, babinsa babin timmas untuk bersama-sama menegakkan disiplin kepada warga masyarakat tadi untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau lebih ya karena kondisi kita masih seperti ini. Dan kemudian juga data itu digunakan untuk melakukan pengawasan kepada oleh desa kepada warga masyarakat itu. Jadi itu adalah upaya ke dalam yang terus memperkuat pencegahan COVID-19 ini. Berikutnya, Satgas juga di samping melakukan upaya-upaya tadi, tentu upaya ini sekali juga harus kita lakukan. Ya, karena itu telah dilakukan beberapa pecariannya di beberapa tempat yang memiliki vibrasi yang kuat, memohon kepada Yang Mediwasa Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan kekuatan untuk bisa menghindari COVID-19 ini secepat mungkin. Selanjutnya kebijakan untuk karantina tetap kita lanjutkan, terutama sekali kepada warga masyarakat kita atau pekerja migran yang pulang, yang pulang dari negara-negara yang terdampaknya sangat kuat, ya yes, sepuluh negara, sebagaimana diumumkan oleh pemerintah terhadap mereka kita masukkan karantina lalu. Dilakukan tes kesehatannya, setelah dinyatakan negatif, maka tentu dipersilahkan untuk melanjutkan karantina mandiri di rumah masing-masing. Jadi sebenarnya tetap karantina, hanya karantinanya bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali di tempat karantina. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dinyatakan negatif dan sehat, maka melanjutkan karantina lagi di rumahnya, di bawah pengawasan Pusko Desa. Jadi itu beberapa kebijakan yang diambil pada hari ini. Itu semua dalam rangkaian menguatkan upaya-upaya kita untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini supaya tidak meluas. PKB adalah salah satu yang diatensi oleh Bapak Gubernur apakah jadi kita laksanakan atau tidak. Tadi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur bersama saya, Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pengkota Satgas melakukan pembahasan secara mendalam dan sekaligus juga minta pendapat para Bupati Walikota Kota sebalik. Jadi tadi siang kita bahas untuk memberikan kepastian apakah Pesta Kesenian Bali tahun 2020 ini kita laksanakan atau tidak. Kita mempertimbangkan berbagai aspek. Yang pertama, bahwa saat ini COVID-19 ini baik di tingkat nasional maupun di daerah masih memperlihatkan angka yang terus meningkat. Sehingga kita belum tahu ujungnya sampai kapan ini akan berakhir. Meskipun kita telah melakukan berbagai upaya, tapi kita belum menemukan jawaban yang pasti kapan akan berakhirnya. Kemudian yang kedua, kita mengetahui bahwa PKB itu, meskipun pelaksanaannya bulan Juni, tetapi persiapan kabupaten kota kan harus lebih awal. Bahkan bulan Maret ini sudah mulai, karena di kabupaten kota juga ada PKB. Ya kan? Ada PKB, setelah PKB di kabupaten kota baru ke provinsi. Artinya bulan Maret atau selamat-lamatnya April itu persiapan sudah mulai. Namun demikian kita melihat saat ini kita masih menegakkan protokol pencegahan COVID-19, jaga jarak. Bagaimana orang bisa berlatih kalau kita masih dalam situasi seperti ini. Kemudian yang ketiga, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan status keadaan bencana nasional ini sampai tanggal 29 Mei. 29 Mei, berarti sudah sangat dekat dengan pelaksanaan PKB Nah, yang keempat Bapak Gubernur berkomunikasi langsung dengan semua Bupati Walikota Kota Sebali, untuk mendapatkan masukan ternyata semua Bupati Walikota Kota Sebali, sependapat bahwa mempertimbangkan situasi yang berkembang saat ini di mana kita semua harus disiplin menerapkan social distancing, physical distancing. Serta ujung daripada COVID-19 ini yang belum kita ketahui, maka perlu atau dipandang perlu segera mengambil keputusan. Kita tahu PKB-nya bulan Juni, tapi keputusan ini perlu segera. Karena berkaitan dengan persiapan, sekaligus juga penyediaan dana untuk persiapan itu. Kabupaten Kota juga minta kepastian, Apakah dilaksanakan atau tidak Karena berkaitan dengan alokasi dana Dan persiapan-persiapan lainnya Dengan menimbang itu semua Maka Bapak Gubernur sampai pada keputusan Bahwa pelaksanaan Pesta Kesenian Bali Tahun 2020 ini Dengan segala permohonan maaf kepada masyarakat Dinyatakan, ditiadakan Tentu kita masih mencari waktu yang lebih baik karena setelah PKB Ada event lainnya Yakni Festival Seni Bali Jadi Jika pada saat itu Situasi sudah Pulih COVID-19 Sudah bisa kita taklukan Maka Festival Seni Bali Jadi ini Bisa kita le buat Lebih semarak lagi Lebih uh, Luas lagi Sehingga bisa memenuhi harapan Atau kebutuhan masyarakat Untuk memberikan Apa namanya ekspresi seni mereka Termasuk juga menikmati Seni yang disajikan oleh Masyarakat Bali Jadi sekali lagi Bapak Gubernur mohon maaf kepada seluruh Masyarakat Bali Bahwa untuk tahun 2020 Ini Pesta Kesenian Bali Ditiadakan Sesuai dengan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah bahwa untuk penanganan Covid ini pemerintah daerah harus merefokusin merealokasi anggarannya dengan ditiadakannya PKB ini maka anggaran PKB dapat dialihkan untuk upaya-upaya penanganan Covid-19 ini Kabupaten Kota justru kepastian itu yang diminta karena Kabupaten Kota juga membutuhkan dana untuk mengatasi COVID ini, maka dengan ditiadakannya PKB ini dananya dialihkan untuk penanganan COVID-19